Ya, hari ini saya mau membahas apakah bekam itu bisa membatalkan puasa atau enggak Jadi buat teman-teman yang biasa bekam itu terus pengen uh, pengen bekam tapi pas puasa itu ragu-ragu gitu kan ya jadi gimana boleh apa enggak batal apa enggak puasanya nanti kalau dari PBI sendiri ya PBI itu persatuan bekam Indonesia nah jadi di sana dijelaskan itu kalau bekam tuh boleh-boleh aja pada pada saat berpuasa dengan penjelasannya yang sangat detail kayak gitu nah, tapi kalau menurut saya sendiri bekam itu pas puasa itu sebenarnya boleh aja ini menurut saya pribadi sebagai terapis bekam jadi kita lihat dari arti puasanya dulu ya puasa itu kan menahan lapar, menahan haus, menahan nafsu gitu kan ya. Kalau lapar ditahan, kalau haus ditahan, kalau kita pengen sesuatu yang berjiolong untuk nafsu nafsunya tinggi, ya, ditahan. Pengen marahin orang ditahan, pengen marah karena tidak ada orang makan di depan kita, itu juga harus ditahan. Menahan itu definisi puasa ya. Artinya kan kalau kita menelan makanan, memasukkan makanan, masukkan air ke dalam. Kalau ditenggorokan kita artinya kan puasanya berarti batal e, tidak sesuai dengan definisinya menahan lapar dan haus. Kalau misalkan nafasnya ter, terlepas kayak gitu itu bisa juga jadi batal nanti atau nilai puasanya jadi berkurang. Nah kalau bekam ini kan e, kita dalam rangka berobat gitu melakukan pengobatan terus dikeluarkan darahnya dilukain dan di, dikeluarkan darahnya. Kalau orang luka sedikit itu nggak masalah kalau dia lagi puasa luka sedikit. Bukan berarti batal, okay. tapi kalau lukanya banyak juga belum tentu itu nggak dibolehin, karena kita kan bukan lukanya banyak itu. Dalam artian, kita e, membuang darahnya, darahnya kotorannya itu yang dibuang. Jadi, isu sebenarnya nggak apa-apa, nah, itu kan yang... kan itu dalam memang tujuan kita itu membuang, mengurangi darahnya, bukan karena kecelakaan, kan? Kayak itu lukanya parah, dan akhirnya dia membuat dia e, harus minum obat harus, harus air banyak ya itu enggak boleh ya itu harus itu batal puasanya kalau kayak gitu tapi kan kalau kami kan kita menarik darah dari dalam tubuhnya memang itu niat kita tujuannya itu darah itu dibuang diambil kotorannya jadi bukan karena yang tidak sengaja seperti ya kecelakaan yang butuh itu eh, minum obat terus air yang banyak untuk terus penyembuhannya Terus yang selanjutnya, kenapa bekam ini boleh aja pas berpuasa Kan bekam ini kan nggak semua orang itu boleh dibekam ya? Kalau misalkan dia pengen bekam kayak gitu itu enggak ada penyakit yang Misalkan jadi diagnos saja itu tubuhnya fit aja oke okay aja Tapi dia takut bekam siang itu membatalkan puasa ya Teman-teman bisa bekam malam saja, terlalu dingin cuacanya Kalau enggak semua orang boleh dibekam Artinya dia diagnosa ternyata Energinya kurang, oh darahnya juga kurang, darahnya sangat sedikit sekali. Jadi kalau misalkan dia, ya, orang itu tadi yang dia tadi, tadi ya, bekam, ya, Darahnya sedikit, uh, terus energinya juga sedikit, terus ditambah bekam lagi, ya, makin lemes dianya. Apalagi kalau sudah pas puasa itu dia lemes, minta dibekam supaya seger, dia Enggak lah begitu. Jadi... Uh, orang itu kalau dibekam ya Memang umumnya dia makin lemas Kenapa makin lemas? Karena ya energi ini diambil energi itu kan dikop kan Ditarik gitu Itu dia narik energinya keluar Narik darahnya keluar Narik anginnya keluar Narik panasnya keluar Jadi kalau orang dingin Terus kita tarik Ya dia, dia makin dingin nanti Panasnya hilang dan bisa dia pas puasa itu Dia bekam itu malah parah Jadi itu yang gak boleh Jadi mereka-mereka yang Uh, dia itu ke arahin, gitu ya, lemah. itu sebaiknya nggak usah bekam atau stop dulu bekamnya di siang hari atau bekam malam. itu pun dengan kondisi tertentu ya. Kalau kondisinya cukup gitu, gitu. kondisi tubuhnya maksudnya. Gitu. Kalau misalkan kok badannya oke okay aja, fit aja, terus dilihat kondisi darahnya cukup, kondisi organnya oke okay juga, ya dan yang masa usah biasa itu kondisi energinya baik boleh-boleh aja bekam siang hari karena itu tidak begitu membuat tubuhnya terlalu lemas nantinya memang lemas tapi nanti lagi kayak gitu jadi bekam eh bekam pas puasa itu nggak masalah untuk orang-orang yang tipenya kayak gitu nggak masalah jadi itu nggak membuatnya puasa jadi yang membuatnya puasa itu mereka yang diagnosanya lemah ya, lemah untuk dibekam jadi kalau misalkan dibekam dia makin lemah jadinya dan itu itu nggak boleh puasa nanti. karena kalau boleh puasa ya nilai puasanya berkurang karena cuma ya, lemes-lemesan aja ya, kerjaannya ya kan kalau kayak gitu nggak boleh puasa lemes-lemesan itu males-malesan bukan males-malesan males itu ya gimana ya nggak ada, ada perjuangan puasanya kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya apakah kamu ini boleh dilakukan pada saat puasa? Ya, jawabannya dua kalau kondisinya mencukupi ya dia boleh kalau kondisinya kekurangan berarti boleh, Gimana caranya tahu seorang itu kondisinya cukup atau kurangan? datang ya. aja ke terapisnya yang saya yang benar apakah nanti ditentukan e, masnya atau ibunya atau siapa atau anda sebagai klien apakah boleh dibegap saat itu atau enggak Begitu ya, gitu jadinya, ya, semoga bermanfaat